Oke okay, ya, yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Dajami Tutorial Video kali ini kita akan membuat tutorial Cara meng spray rumbai susun 3 ya Atau spray rumbai tumpuk Dan di video kali ini uh, Kita akan menjelaskan tutorial Cara cuttingnya itu seperti apa Dan pemakaian bahannya itu berapa kan? Dan bisa kita lihat nih gambar di belakang saya ini uh, Kalau misalnya untuk rumbai yang paling atas Itu pakai matchingan Doty Baby Pink Dan untuk rumbai yang tengah dia menggunakan motif pevitanya ya sama dengan spraynya dan untuk yang paling bawah dan untuk yang paling bawah dia menggunakan matchingannya Doty Baby Pink dan bisa dilihat ya intinya untuk yang atas rumbainya Doty Baby Pink dan untuk yang tengah rumbainya pevita ya motif pevitanya sama kayak si spraynya dan untuk rumbainya yang bawah Doty Baby Pink. dan ini spraynya ukuran 180x200 tingginya 25 dan pemakaian bahannya itu 2 meter 30 cm ya dicatat ya untuk spraynya aja 2 meter 30 cm dicatat oke okay. dan ini untuk 2 bantal 2 gulingnya ini untuk 2 bantal 2 gulingnya yaitu 1,5 ya untuk 2 bantal 2 gulingnya 1,5 dicatat dan ini, ini, ini untuk rubai bantalnya ada 30 cm dibagi 4 ya dicatat ya 30 cm dibagi 4 dan uh, kita bahas motifnya dulu ya dan ini untuk rubai tengahnya ini 1 meter kita bagi 4 ya Dan yang ini, ini untuk rumbei bantalnya Ini 30 cm dibagi 4 Dan yang ini, ini rumbei paling atas ya Seperti di gambar rumbei paling atas Ya ini satu meter dibagi 4 Dan ini rumbei yang paling bawah ya, seperti di gambar rumbei yang paling bawah Ini 1,3 dibagi empat oke Dan ini sudah saya ikat ini untuk pita-pitanya, ya. Oke, okay, yang pasti akan saya jelaskan di tutorial cara cuttingnya itu seperti apa. Oke, okay. sebelum kita lanjut ke tutorialnya, jangan lupa untuk selalu support channel ini, ya, dengan subscribe, di-share, ya. Yang paling penting, ya, di-share, ya, videonya di-share, terus di-like, dan ada yang belum paham, silahkan komen. Yang paling penting, di-share videonya, dan yang belum tekan tombol subscribe, silahkan tekan tombol subscribe. Lanjut, sekarang kita ke tutorialnya. Oke ini bahannya sudah kita pegang dan ini yang uh, untuk warna dasarnya atau untuk spraynya ya dan ini uh, motifnya motif nama motifnya kayak kita dari star dan kita akan matchingkan gumbaynya dengan si doty baby ini dan langsung saja sekarang untuk uh, proses cuttingnya itu seperti apa dan langkah pertama kita harus ambil spraynya dulu seperti uh, cutting spray pada umumnya jadi kita kalau misalnya uh, Cutting di bidang spray itu harus selalu Si spraynya dulu yang kita hmm, Potong duluan ya Dan sekarang Kita akan potong dulu Si spraynya ini Dan ini ukurannya 180 x 200 Tingginya 20 tetapi kita akan membuat Tingginya 25 saja karena hmm, Kebetulan si lebar bahannya ini Lebar bidang 2,5 Jadi kita akan habiskan bidangnya Jadi kita akan Uh, memotongnya 180 kali 200 tingginya 25 dan cara cutting itu mudah Nah dari 11 ini seperti biasa kita meterin kita ambil 1 meter ya sambil catat 2 meter 2,3 ya diangkat 3 jadi untuk uh, 180 kali 200 tingginya 25 cara motongnya 2 meter 30 cm nah 30 cm, seperti ini dan ini dipegang lalu diangkat ke atas kita samakan nah seperti ini disamakan nah, seperti ini setelah sama taruh di bawah lalu kita mengguntingnya nih dari atas ini digunting sedikit baru didorong nah seperti ini dan ini spraynya yang sudah kita potong yaitu 2 meter 30 cm tadi ya Nah dan ini untuk pinggiran atasnya ini Untuk pinggiran nah. pinggiran bahannya Kita satukan Ke sebelah tangan kiri saya ini Jadi disatukan ke sini Jadi ada satu lembar, dua lembar, tiga lembar, empat lembar ya Ada empat lembar ini disatukan e, Cara cutting ini sama ya Kayak spray pada umumnya Jadi oh, sudah kita ratakan ya Yaitu satu lembar Dua Satu Dua Tiga Empat ya. Yang empat sudutan ini Disatukan Seperti ini oke Seperti ini ya Dan kemudian Kita taruh di lantai Taruh di lantai seperti ini Oke kita e, di rata-ratain gini, takutnya ada yang melekit atau yang melembung. Oke jadi seperti ini, lalu kemudian dari dari tangan kiri saya ini ditekuk ke atas seperti ini. Kemudian dari sudut yang ini kita angkat ke depan nih seperti ini, dan metalnya taruh di atas. Oke, okay, dari titik nol ini ke atas sana ini di angka 1 meter ya untuk bagian lembaran bawah ini dan e, dari titik nol ke atas ini nih yang lembaran ini di angka 9 karena ini ukurannya 180 Asep. Dan kalau sudah begini, e, kita di sini tinggal di cutting dan kita cek Oke, okay. Oke okay, dari sini ke sini di angka 25 ya, 25 cm dan di sini kita tinggal di cutting saja dan di sini kita tinggal gunting. Nah, seperti ini. Dan kalau kita buka nih, hasilnya seperti ini. Oke. Hasilnya seperti ini, ini pojokannya yang tadi ya. Oke, karena ini untuk spray rumby ya, untuk spray ruby tumpuk karena biasanya kalau untuk spray rumby itu harus digaris ya di pinggiran ininya. Ini untuk memasang si eh uh, tadi kenapa digaris biar tidak melenceng dan kita di sini diukur dulu dari sini ke sini di angka 25 sambil dicatat dan kemudian kita mengukurnya dari sudut ini ya dari sudut ini ke yang ditandai barusan nah, nah seperti ini dan di sini kita tinggal garis Oke okay, dan nggak masalah pakai pensil karena nanti uh, di sini ditiban sama rumbainya ya jadi nanti pensilnya ini tidak terlihat dan di sebelah bawahnya satu lagi kita angkat ke sini oke okay. kita garis lagi untuk bagian yang satu lagi ini kan karena ada di sini ada motifnya Jadi di sini tidak perlu digaris ya Karena di sini ada motif Jadi kita nanti ikutin aja jahitannya di sini Sementara kalau sebelah sini kan motifnya sama ini jauh Jadi kita di sini harus digaris Kalau misalnya untuk yang sebelah dalam Di sini tidak perlu digaris ya Jadi tinggal taruh rumbainya di pinggiran yang ada garisnya ini Next kemudian untuk pinggiran sebelah sini Dan untuk pinggiran sebelah sini juga di garis. Nah, kita putar dulu. Kita putar dulu ke sini. Dari sini ke sini kita meterin 25 cm. Kan? Di sini tandai 25 cm, terus diikutin ke sebelah bawahnya 1 3 1 2 3 ya. 3 4 4 titik ini. Nah, itu udah ada tandai di sini. lalu kemudian kita meterin sama kayak tadi ya di sini yang sudah kita tandai nah, taruh di situ meterannya dan di dan di sebelah sini pas di sudut pojokannya ini ya kemudian kita garis kesini oke dan kita angkat lembarannya nah di sini tadi kan sudah kita tandai Taruh lagi meterannya, dan ini pedal kaki gunting biar tidak lari, ya. Kemudian digaris lagi, oke. Dan yang satu lembar lagi ini sudah kita tandai di sini, ya. Di sini, taruh meterannya di sini, dan ini sebelah sini garis. Oke, lalu kemudian dibalik ke sini. E, tinggal taruh lagi meterannya di sini. Paham ya? Taruh lagi meterannya di sini dan kalau sebelah sini pas di ujung sudutan pojokannya. Kita garis lagi menggunakan pensil. Oke? Selesai sudah. Ini cara cutting si spraynya ya. Dan cara cutting spraynya itu sama kayak cutting spray pada umumnya cuman bedanya kalau untuk yang spray rumbay mau rumbay 1, mau rumbay 2, mau 3 dia uh, pas di pinggiran sudutnya tadi di garis ya karena biar memudahkan cara pemasangan si rumbaynya. Jadi kadang-kadang kalau nggak digaris cara pemasangan si rumbaynya itu suka melenceng. Tapi kalau digaris seperti yang saya jelaskan tadi di belakang besar kemungkinan uh, pasang rumbaynya melenceng terminimalisir. Oke. Okay. Dan ini sudah selesai kita singkirkan di situ. Lalu next, sekarang kita akan ambil dulu untuk dua bantal dua gulingnya. Kita meterin 1,5 ya. Kita meterin 1,5 untuk dua bantal dua gulingnya. Oke, kita angkat. Kita bas biar lurus. Lalu kemudian kita tinggal mengguntingnya seperti ini, oke. Dan ini untuk dua bantal dua gulingnya, 1,5 oke. Dan kita lihat nih, bagian belakang ini untuk dua gulingnya. Kalau untuk dua gulingnya digeser sedikit, nah bisa dilihat di bawahnya, digeser ya, jadi beda ya. Pinggirannya agak rata untuk bagian bawahnya yang agak pendek ini, ini untuk bagian buling. Nah kenapa alasannya? Kalau untuk buling harus lebih pendek biar nanti si lidah bantalnya dia lebih besar ya. Dan setelah begini, kita tinggal taruh di situ. Kemudian kita tinggal katiin. Dan ini untuk dua bulingnya seperti ini. Ini tinggal dibagi dua aja ini Untuk dua bulingnya dan taruh di situ. Lalu ini untuk dua bantalnya, dan mudah ya, jalan di takut di sini. lalu kemudian diangkat ke depan seperti ini. Oke, taruh meteran di atas dari titik nol ke atas ini diangkat 52 cm. Nah, seperti ini. Kalau dari sini ke sini diangkat 75 cm. Apalah nah, seperti ini, kita tinggal disunting aja di sininya. Dan yang ini sisanya ini untuk silidah bantal atau tutup bantalnya ya, taruh di atasnya ini. Samakan sesuai si lebar bantalnya dan di sebelah sini tinggal digunting aja nah, seperti ini dan ini dua lembar untuk bagian belakang nah, seperti ini dan ini dua lembar yang ada motifnya ini ini untuk bagian bantal bagian depan oke dan taruh di situ sekarang kita mengambil untuk rumbainya ya. rumbainya bagian yang motif ini ini untuk rumbei bagian tengah Yang seperti digambar Dan rumbay nya ini Satu meter Seperti ini Oke Dan ini sudah kita cutting satu meter Ini tinggal tekuk ke depan Biar memudahkan ya Biar tidak Terlalu besar ya Kita ratakan dulu Lalu dari tangan kanan saya ke sini Ditekuk Di Biar mengecil Lalu dari sini ke sini Ditekuk lagi Karena satu meter itu dibagi 4 ya Jadi masing-masing untuk tinggi rumbainya 25 cm Ada empat lembar dengan bidang 2 meter 50 m. Nah ini tinggal dibenting aja Oke okay, dan ini tinggal lipatin. Nah ini sudah dibagi empat ya satu dua tiga empat ada empat lembar dan masing-masing satu lembar ini diameternya ini dua cm karena bidang bahannya 250 cm dan ini ada satu dua tiga empat lembar. Oke okay, ini untuk rumbei tengah si seperumbei nya tak taruh di situ dan kita cutting lagi ini masih bagian motif ya masih bagian motif dan kita ambil di sini tiga puluh kita ambil di sini tiga puluh ini untuk rumbai bantal dan untuk rumbai gulingnya oke ini tiga puluh oke dan ini 30 puluh sentinya ini ke kesini, ini juga dibagi empat ya, ini untuk rumbei bantalnya dibagi 4 dibagi dua dulu, lalu ini tekuk lagi, dibagi dua, oke, dan yang ini dibagi dua juga. Udah dibagi dua aja dari Satu, dua, tiga, empat Ada empat lembar ya masing-masing Dan ini diameternya Lebarnya ini 250 cm juga Sama ya Dan ini ada empat lembar Taruh di situ Oke dan sekarang untuk bagian matchingannya ya Bagian matchingannya yaitu matchingannya pakai yang dotty Baby Pink ini Dan ini Kita ambil Satu meter ya Untuk rumbei bagian atasnya kita ini ambil 1 meter ini diambil 1 meter Lalu kemudian dipotong nah ini 1 meter ini untuk rumbay bagian paling atas ya seperti di gambar dan ini diratakan seperti ini lalu kemudian, eh, diangkat ke sebelah sini biar memudahkan cara pemotongannya satu meter kita bagi empat ini untuk rumbai bagian paling atas ini 1 meter dibagi 4 ada satu dua tiga empat ya ada empat lembar dan satu lembarnya ini diameter atau panjangnya satu lembar ini 250 cm karena kebetulan untuk si matching atau Baby ini lebar kainnya atau bidang kainnya 250 cm ya oke dan ini sudah selesai terhabis itu lalu kemudian ini untuk rumbai yang paling bawah seperti di gambar ya ini untuk rumba yang paling bawah dia beda ya kalau misalnya tadi untuk rumba yang tengah yang motif tadi itu satu meter dibagi empat dan untuk rumba yang paling atas yang doty baby pinknya 1 meter dibagi 4 tapi untuk rumba yang paling bawah ini 1 meter 30 cm pemakaiannya beda ya untuk bagian bawah 1 meter 30 cm 1 meter 30 cm pas ya 1 meter 30 cm nah seperti ini ini sudah diratakan lalu kemudian kita taruh ke bawah nah seperti ini kita penuhkan, biar memudahkan cara mengcuttingnya dan lalu dari sebelah sini ke sini diangkat ya kayak tadi sama dikuter ke sini biar enak Arah kita lalu sebelah sini, digunting dan ditekuk juga ke sebelah sininya Ini. Jadi uh, untuk rumbai yang bawah 30 cm untuk rumbai yang tengah 25 cm untuk rumbai yang atas 25 cm dan ini 1 2 3 4 ada 4 lembar dan sama ya, ini untuk uh, diameternya atau lebarnya 4 lembar ini ini 4 oke, ini untuk 4 bagian bawah, taruh 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 mancingannya ya matchingan dotinya kalau yang motifnya tadi sudah kita jelaskan sudah kita cutting dan sekarang kita akan memotong untuk bagian si rumbai matchingan dot di baby Oke ini sudah di dan dan ke kesini kita akan ambil 30 cm oh kelebihan Oke ini 30 cm ya. Dia eh, jangan bisin deh. Jangan oh, yang Oh, itu di sebelah sana Ju. Kami malah tahu kayak lupa itu soalnya. Ya. Ya lagi ya. Oke, okay, sudah kita ambil 30 cm ya. Kita lebihin aja mau di 33 atau mau di 32 yang pasti harus lebih dari 30 cm ya. Oke, okay, ini 30 cm. Dan ini kita ini Keserkan. Ini 30 cm tinggal dibagi 4 Sama kayak tadi ya Yang motif pepitanya Ini juga tinggal dibagi 4 Ada satu, dua, tiga, empat, ada empat lembar, dan ini uh, untuk panjangnya satu lembar. Ini 250 ratus cm, ya. Ini sudah selesai, cara cuttingnya seperti ini. Ed, jangan kemana-mana dulu karena uh, spray rumbai kalau misalnya dipasangin uh, pita. Dan ini dari pojokannya tadi, ini untuk pitanya, ya. Jadi, ini jangan dibuang, ini untuk pitanya, dan ini, dan ini untuk pitanya ya tadi Dari sudutannya si spray tadi Yang kita cutting tadi ya Ini untuk pitanya dan yang ini sisanya juga Dari sisa lidahnya tadi Ini untuk ikatan pitanya Dan ini cara Cuttingnya itu 15 cm ya Dari sini ke sini Dari sini ke sini 15 cm Oke okay. Dan dari sini ke sini 20 cm Jadi pitanya 15 kali 25 cm Oke ini ada 1, 2, 3, 4 Ada 4 lembar ya Sementara yang dibutuhkan itu adalah 8 lembar Karena pitanya ada 4 ya di sudutnya Dan sekarang kita ambil lagi dari ini Untuk yang 2 lembarnya Okay, sekarang kita ambil dulu untuk ikatan pitanya kita ambil dulu ikatan pitanya 10 cm ada dua lembar ya ini untuk ikatan pita taruh ini ada dua lembar satu dua lembar ya taruh ke sini terus di ke depan seperti ini lalu kemudian dipotong membentuk dasi ya membentuk dasi gitu itu bentuknya ini ada ada dua lembar ya di situ ada dua ikatan dan yang ini juga sama ini untuk ikatannya ini harus ada dua lembar juga dua ikatan nah seperti ini ada seperti ini ya. ini satu lembar untuk satu ikatan dan ini satu lembar untuk satu ikatan dan ini juga sama ya ada tiga ada empat ada empat ikatan seperti ini jadi cara menjahitnya tinggal dijahit nih seperti ini tinggal jahit ke sini ke sini gitu kan dibutuhkan seperti ini jadi nantinya jadinya ya terlalu kurang lebih ya seperti itu mudah-mudahan paham apa yang saya jelaskan dan ini untuk kitanya dan ini tadi baru dapat dua lembar karena yang dibutuhkan kan untuk satu untuk satu kita itu dua lembar sementara ini baru ada empat lembar dan empat lembar lagi kita akan ambil dari sini 4 lembar lagi ini kebetulan kita ganti ya oke Tepatnya ke sini 20 puluh cm, kita tekuk ke sini, harus ada 15 belas. Hmm. Alhamdulillah, sudah azan. Oke, okay. dan ini ada. Ada empat lembar ya, nih. Kalau ini nih besar ini diteko ke sini. Ini untuk satu kita taruh di sini dan ini juga nih besar 30 puluh kali ini ditekuk ke sini. Nih untuk kitanya, oke okay. Yang untuk kitanya ditaruh di sini, diamankan. Bila perlu diikat, biar tidak berceceran diikat aja ini untuk kitanya. Oke okay, selesai sudah cara cuttingnya ya. Tadi sudah kita jelaskan, ini untuk spray 180 kali 200 tingginya 25, ada di situ. dan ini untuk dua bulingnya dan ini untuk dua bantalnya, dan ini untuk rumbe rumbe sudah kita jelaskan tadi ya. Semoga memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan, apa yang saya maksud ya. Oke, okay, so sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan subscribe, like, komen, dan share. Thank you, soon next video. Bye-bye.